Hasil akhir penghitungan suara adalah Sri Sultan dengan jumlah suara tiga. Urip Sumuarjo dengan jumlah suara dua puluh Sudirman. Tuh! Maaf saya terlambat. Penghitungan suara ini belum selesai. Semua suara sudah habis dihitung. Dan jumlah suara sudah sesuai dengan yang hadir di dalam ruangan ini. Tapi saya membawa enam mandat. Dari Komandan Divisi dan Komandan Resimen dari Sumatera. Semua sepakat untuk memilih Sudirman. Sa! Tuan Perdana Menteri, bagaimana dengan terpilihnya Jenderal Sudirman sebagai Panglima Besar TKR? Dia itu dulunya peta. Peta itu bentukan Jepang. Semua kolaborator Jepang harus disingkirkan. Saya khawatir. Negara ini akan menjadi negara fasis Jepang. Merdeka 100%! Merdeka, 100 Merdeka, 100 Merdeka, 100 Merdeka, 100 Merdeka 100 Pemikiran Tuhan. Tentang kemerdekaan yang 100% Memang sudah tidak bisa ditawar lagi Saya sangat setuju Tuhan Betul itu Sekarang ini sudah tidak saatnya lagi Kalau kita terus-menerus melakukan perundingan demi perundingan dengan pihak asing Lembeknya Perdana Menteri Sahir Itu sangat merugikan kita Yang berjuang secara fisik untuk mempertahankan kemerdekaan ini jadi diplomasi-diplomasi yang dilakukan itu malah membuat kebunduran. Namun, jika saya harus melawan pemerintah, saya tidak sepakat, Tuhan. Mungkin cara kita berbeda. Saya tentara. Saya membela pemerintah untuk merdeka 100%. Jika Tuan Malaka mempunyai cara lain, silahkan. Terima kasih. Tatkala negara Indonesia merdeka didirikan, rata-rata orang yang mengemudikannya adalah bekas pegawai dan pembantu Jepang. Hal ini menjadi halangan untuk membersihkan masyarakat kita... ...dari penyakit Jepang yang berbahaya untuk jiwa pemuda kita itu. Jika gara-gara diplomasi itu kita terpecah belah... ...saya tak segan-segan akan mengambil alih kebijakan sendiri. Jadi apa kita akan mendukung perjuangannya Tan Malaka? Tan Malaka terlalu radikal. Kita harus perlahan-perlahan. Dan kita tetap berjuang sebagaimana kewajiban tentara sejati tidak menjadi alat politik. Bapak-bapak ini dari mana? Ada keperluan apa datang kemari? Boleh, saya lihat surat-suratnya. Perdana Menteri akan kami bawa, ini urusan sangat mendesak. Tunggu dulu! Apa Bung Karno dan Panglima Besar Sudirman tahu akan hal ini? Lebih baik, bapak-bapak menghadap atasan dulu. Labar padi. Ada apa, Gus? Sultan Saharif dan pejabat-pejabat tinggi lainnya diculik tadi malam di Solo. Saudara saksi, sangat tidak mungkin regu penculik Perdana Menteri Sahrir ini bergerak tanpa persetujuan dari Tuan Panglima Besar. Penculikan ini adalah awal dari Peristiwa Rencana Besar Kudeta 3 Juli 1946. Di mana Tuan Panglima sendiri yang menaikkan maklumat memaksa kemerhentian Kabinet Sahrir. Selama saya menjadi tentara. Apalagi terpilih menjadi panglima besar. Kesetiaan saya sebagai panglima besar dan pasukannya adalah kesetiaan mutlak bagi pemerintahan Soekarno-Hatta. Tentara kita belum padu. Sungguhpun di antara mereka ada yang menyimpang. Saya dan pasukan saya akan tetap mendukung pemerintahan yang sah hal maklumat pembubaran kabinet cahrir itu sama saja menyalahgunakan wewenang sebagai panglima besar dan itu tidak pernah terbesit sedikit pun di kepala saya untuk menyetujui hal yang mengancam untuk pemerintahan yang sah Datang, ia ambil surat dari Nesweg Isi surat itu adalah pembatalan perjanjian Renville secara sepihak oleh Belanda Terhitung sejak Minggu 19 Desember 1948 Pukul 12 malam tepat Kemungkinan besar Mereka akan segera menyerang Jogja Saya sudah minta Pak Yusuf Untuk segera kirim telegram pada Bung Hatta di Jogja Tentang isi surat ini Froh Semoga rakyat Jogja Halo Halo Halo. Bu, bagaimana Bu? Bisa? Bu. Bagaimana? Bisa? Tampaknya saluran komunikasi ke Jogja baik telepon maupun telegram terputus, Pak. Yusuf, do you know what time it is, Mr. Cohen? This can't be right. It's outrageous. We only have two hours left to tell Jogja about this. Let's just hope the U.S. Air Force can fly to Jogja tonight. Good evening. Can I help you, sir? We need to leave gocha right now yes sir let me get clearance first control tower can i get clearance for tonight um negative the airport is closed no clearance for tonight i repeat no clearance for tonight copy, this. copy. where is a link sherman Mr. Sherman, you are holding Hatsa's letter back on purpose. You don't have proof, Mr. Cochrane. The Republic cannot respond to a cancellation of the ceasefire on such short notice. Wake up, Mr. Cochran. This is the East Indies. It will always belong to the Dutch. You wake up, Sherman. The whole world is changing. We've won this war. The Dutch don't need Hiroshima to win this war. oleh tomat lumayan beraswe paling isla ah untuk ya ...suman pergi sebentar kok. Ayo, dok. Hanum. Hei, Mbak. Ribbon. Tolong kau beri masmu. Oh. Hei, Mbak. Tak betul, Bu. Selama saya pergi berperang... Si Nuwun mengizinkan ibu dan anak-anak untuk mengungsi ke Keraton. Ngatos atos Mas. Mugi Tansah dipunparingi selamat. Wes, Bu. Niat selamat balik selamat. Situasi darurat seperti sekarang Jangan bilang sama dia Dia lagi sakit Ya? Baik pak Jendral Silahkan Jendral Jimas Tidak ada apa-apa Tidak sekarang lebih baik di mas pulang dan mengasuh. Dewon Ho, antarkan Dimas pulang. Harap dijaga dengan baik, jangan suruh dia keluar. Sebentar lagi saya akan melakukan sidang kabinet. Dan saya akan memutuskan apa yang harus saya lakukan. Ya? Tapi saya akan tetap menunggu di sini. Menunggu hasil sidang Kabinet. Bagaimana, Bapak Presiden? Saya menunggu perintah. Hasil sidang kabinet telah sepakat. Dalam keadaan darurat, akan menyerahkan kekuasaan pemerintah kepada Mister Syafruddin Prawida Negara di Sumatera. Dan juga pejabat kita di India sebagai pemerintahan darurat. Jika Sumatera juga jatuh. Dimas. Dimas di sini saja. Bersama-sama kami. Tidak. Tidak bisa. Saya ini tentara. Dan saya mohon dengan sangat agar Bapak Presiden keluar dari kota dan masuk ke hutan sesuai rencana, Pak. Ikutlah bergerilya bersama kami, Pak. Dimas, engkau seorang prajurit. Tempatmu di medan pertempuran, bersama dengan anak buah kamu. Tetapi tempatmu tidak bisa menjadi tempat pelarian saya. Saya harus tinggal di sini. Saya harus berani. Dan saya akan memimpin rakyat dari sini. Tapi kemungkinan Belanda mempertaruhkan kepala Bapak Presiden. Jika Bapak tetap tinggal di sini, Bapak bisa dibunuh. Kalau saya keluar dari sini, kemungkinan Belanda akan menembak kepala saya. Dalam dua kemungkinan, saya akan menghadapi kematian. Tetapi Dimas tidak usah khawatir Ana Soekarno. Untuk Indonesia, Soekarno tidak takut mati. Baik. Kita akan tetap melawan. Dan saya akan memimpin gerilya dari hutan. Kalau memang ini sudah menjadi tekad Jadikan ini perang gerilya semesta Bisa kretek, Jenderal. Telepon kepada J, saya munggu, Jenderal munggu. Lapor Jenderal, baru saja saya mendapat kabar. Presiden tidak keluar kota, tapi ditahan oleh Belanda. Ini saya membawa dana taktis Yang tertinggal di markas Tolong berikan kepada Noli Biar dia yang mengurus semuanya Baik Pak Semua telepon sudah pulih Halo, yes Oh, sudah sampai, oke okay sepatnya siarkan kondisi Jogja semakin kacau. Bagaimana, Bro? Sudah. Berita kawat kita sudah sampai di India. Paling tidak hanya itu yang bisa kita lakukan. Menyiarkan lewat radio India. Tuan-tuan semua kami tangkap. Pemerintahan Republik sudah tidak ada. Tuan sekarang dalam penahanan Kerajaan Belanda. Hou op! Ja. Hoe is het met Suraman? Is hij al gevangen genomen? Was hij niet in uh, Gedungagung? Van Beek, waar gaat het over? Hou hem aan, zo spoedig mogelijk. De hoofdstad is al bezet. Sukarno is gevangen genomen. Er zijn geen commandotroepen meer aanwezig. De kleine vrijheidsstrijders hebben we in de hand. Het is voorbij met de Republiek. Binnenkort zullen we heersen over Java en Sumatra. En hoe zit het met de Kraton? De Javaanse koning, dat is een kleine uitdaging. Maar, Sudaman is reeds gevlucht. Niemand weet waarheen. Het is zeer gevaarlijk als we hem niet gevangen nemen. Pak, ya. bu, terima kasih atas sambutannya. Saya permisi ke dalam. Oli. Tandu ini untuk siapa? Tandu itu untuk jenderal. Ya masa untuk saya. Saya tidak mau diperlakukan seperti raja, Noli. Jenderal. Dalam keadaan darurat perang seperti ini, siapapun wajib untuk menjaga jenderal. Lagi pula ini tandunya bukan untuk tandu raja tapi untuk tanduk orang sakit. Kita lebih mengenal Medan di seantero Jawa. Kita akan membentuk kantong-kantong perlawanan di setiap daerah. Menciptakan Jawa menjadi medan gerilya yang luas, dukungan rakyat merupakan senjata yang paling ampuh dalam melawan Belanda, yang hanya mengandalkan senjata belaka. Apa, uh, uh. aku mas? Oh, teman-teman Oh, teman-teman Mas, masih ke mas, sini mas. aja? Sih, kok sikit-sikit? Kok sikit? Mas, Mas, Mas, Mau kok sikit? Gitu, mas, Mas, Oke, Mana kau mas? Eh, uh, Nyata kamu? Iyo mas, aku mau. Aku seneng bantul. Pasukan. Mas. Nah, terus, ini yang bantu? Tepuk, Mas, suka nih, Mas, kita Terus, opo maksudmu? ...menyelinap seperti ini. Eh? Ya aku mau di bangun ke konco-konco, Mas. Jadi ya aku lalun-lalun baik. Jadi semuanya tidur. Jangan sampai terulang kembali. Hanya karena kita mengantuk... ...kita semua bisa mati di sini. Jenengan sinton. sinten Siap, Jenderal Ku Kula Karsani. Turu dulu, kok, nonton mriki. Kula pengen melu perang, Jenderal. Jenengan sampun nanti dhewek perang? Dek, dereng Jenderal dereng kemampuan kamu apa? Nek mau ikut perang itu ya harus punya kemampuan militer. Repoti kalau ikut nanti. Cuma jadi beban. Karsani siap, kamu mau capek, mau kedinginan, sakit, bahkan mati, Karsoni. Siap, kamu? Siap, General. Bagus, bagus kalau kamu punya tekad. Karen le? Ki, aku gawe telo. 我得了 Ratu Siap Apa jenengmu? Siap, Siapa? Ratu, bejo. Siapa? keluarga? Siap, sudah Berapa anakmu? Siap, Siapa? Hmm. Kamu rindu tidak sama Siapa? kamu? Siap Siapa? apa Siap, rindu Siapa? Saya juga Kamu itu mikirin apa? Tidak, walaupun... semua! Masuk semua, semuanya berlindung. Semuanya. Kalian sudah aman. Ceder, ceder, ceder aman Oli! Siapkanlah. Noli, ini ada bekal dari ibu untuk perjuangan kita. pergerakan pasukan Infanteri Vanbek saya pikir ke diri aman lalu kita bisa merapat ke pos kolonel Sungkono berarti kita bisa bermalam di sini, Jenderal Pak E Halo, Pak, monggo apa, boleh? kami menginap di sini kalau semangat akan ini pembohonan yang beritia, monggo. Matur suwun, Pak eh. Kalau begitu, Jenderal, izinkan saya dan pasukan pergi ke Praci Mantoro untuk mencari bantuan dan menuju ke diri. Baik, Cok. Hati-hati. Siap, Pak D. General Spor wil dat wij so spudig mogelijk su deman Het zou een schande zijn als we hem niet kunnen vangen. De Nederlandse kranten hebben tevens al bericht dat Soederman reeds is gevangen genomen. Volgens de lokale bevolking en de geheime dienst bevindt Soederman zich in de omgeving van Wono Sari. Hij zal niet ver zijn van Wono Sari, kolonel. Mijn peloton zal hem binnen enkele dagen in de kraag grijpen. Vind hem zo spoedig mogelijk. Ah, darau sih mau ada. Selamat siang. Bener toh beritanya? Bener pak. Eh, kirim gue. Makasih pak. Aduh, kucing. Eh, aduh gue, eh, aduh gue, eh. <gum> wah, tang cenggwe. Oh, nono, wae, wae, nono, wae. Iya, iya, iya, Makas dari di jalan ini. aku nyolong diru. Pak D. Nah, aku kan pinter nyolong. Memang kamu nyolong di mana? Ini, aku dulu dua pokok kaya. Sing, neng. gunungnya lho. Tuh, mojir. Oh, wajar. Masih berita maaf Lapor Kak. Lapos, ada apa abis? Kak mencuri dokar dari markas Belanda. Sepertinya dekat. Lapor, Jenderal. Karsani mencuri tukar di markas Belanda. Perhitungan kita salah. Ternyata Belanda sudah sangat dekat dengan kita saat ini. Kita bergerak sekarang. Siapkan pasukan. Baik, Jenderal. <San> sudah kami kepung siapa kalian kami tentara kiplik kami hanya menjalankan tugas membawa seorang tawanan penting izinkan kami lewat jangan bohong wilayah ini telah kami kuasai batalion 102 Jenderal, maafkan saya. Jenderal, saya tidak tahu sebelumnya kalau Bapak adalah Jenderal Sudirman. Nggak perlu minta maaf, Ananda. Justru kalian membuktikan, dalam keadaan genting, kalian tetap waspada. Ananda. Siap, Jenderal. Saya ingin melanjutkan perjalanan menuju markas Kolonel Sungkono. Silakan lanjutkan perjalanan, Jenderal. Buka jalan. Pak D, langsung saja istirahat. Perjalanan semalaman ini pasti sangat melelahkan. Siapa mereka itu, Bu? Aku ini tentara. Tapi malah ngerampok. Bikin susah orang kecil seperti saya, Pak. we uh. ini... ...saya bayarkan apa yang mereka makan. Lo terima. Gak Maaf, tuan sangat Pak. Sepertinya kediri sudah tidak aman lagi. Bu E sebaiknya segera mengungsi dari sini. Yo. Iya, iya, Pak. Maaf, tuan Pak Jie. Pak, Pak, Pak, Pak, Pak, Pak tunggu. Pak, sudah mau tutup Pak. Tidak usah takut. Saya mau beli sabun, baju atau kosong belum ada. Uh, ada, tapi Bapak tunggu dulu di sini. Saya ambilkan di belakang. Saya takut tentara-tentara itu datang lagi. Yo, tentara, aku bang, nggak ya. Ini barangnya, uh, semua 25 rupiah. 25 rupiah? Iya. Iya, iya. Terima kasih. Siapa mereka itu, Pak? Uh, mereka itu tentara-tentara komunis. Dan saya dengar punya presiden sendiri. Tapi saya nggak tahu. Hmm. Sepertinya kediri sudah tidak aman lagi, Pak. Bapak sebaiknya segera mengungsi dari sini. Hmm. Ya? Um, Maaf. Bapak ini siapa? Dari tentara mana? Saya tentara republik. Oh, tentara republik. Terima kasih. Terima Permisi, kasih, Pak. Iya, selamat jalan. Ramsani, sebaiknya kamu telusuri di mana markas tentara komunis itu berada. Jangan, Pak. Maaf, Pak. Nanti tak minum, Mas. Apa, Ibu? Ini, Mas. Tanpa kompromi. Tanpa diplomasi yang menilai-telek. Supaya bangsa kita ini... Tidak dianggap rendah oleh bangsa penjajah itu. Inilah saatnya kita semua harus melahirkan... Pemimpin baru untuk memimpin bangsa ini. Testamen politik Soekarno adalah mandat yang sah untuk menjadi landasan yang kuat bagi saya memimpin Republik ini. <Sanai> Lapor Jenderal. Terima kasih. Bagaimana Noli? Keadaan Kediri semakin genting, Jenderal. Saya melihat banyak tentara Komunis di sana. Setelah musuh ditumpas, mungkin saja sisa pasukannya lari ke arah Kediri. Selain sisa pasukan Muso, sebenarnya penggalangan kekuatan kiri paling besar di Kediri dari Tan Malaka. Dia sangat lihai meraih sifat rakyat, bahkan sampai tentara sekelas Sabarudin sekalipun. Jenderal, saya harap segera bersiap-siap. Kita harus segera melanjutkan perjalanan. Baik, laksanakan. Siap laksanakan. Pasukan. Siap laksanakan. Kita harus segera melanjutkan perjalanan malam ini. Momenteel, support uh, kolonel Syrat Sudamana. Jau uh -huh. peletong, foto Khediri yang vanuit de lucht. <tip> Aku akh senang. <tip> Labor, Kapten. Khediri sudah dilululantakan oleh pesawat-pesawat Belanda kami beritahu Jenderal. <kuh> Lapor Jenderal, kediri sudah diluluhlantakkan oleh bom pesawat-pesawat Belanda. Aten. Ada kabar. Panglima besar bersama kalian sekarang. Ya, nggak mungkin. Masa ada Panglima besar ke sini? Kalaupun ada, sudah pasti Belanda akan menyerang kita ke sini. Itu hanya hisapan jempol saja. Buktinya Belanda serang ke diri! ikut sapa sopa seng kono? Hanya sakit. Masukan bergerak kembali. Wat gaan jullie, kaptein? Tentara Liar. We weten niet. Mereka kunnen kreeg. Maar ze kunnen ook meteen. Vincent. Verjaag ze tot aan buiten Kediri. Gebruik alle luchtaanboden. Ze vallen ons willekeurig aan. En vluchten er aan het bos in. Ze zijn overal. Vernietig alle bossen en dorpen die door hen worden gebruikt. Vernietig de radiokanalen. En vernietig alle verbindingskabels. We zijn dan beperkt in onze logistiek. Om zulke afstanden te overbruggen. We moeten ons terugtrekken. Son. Tonnen. Idioten. Koronel. Indien u besluit zich terug te trekken... ...neem ik mijn peloton en ga ik zelf op jacht naar Soederman. Dat moet u zelf weten. Godverdomme. Ttd Saya beritahu yang lain. overal als volgens informatie vergaard, moet hij hier zijn. Tjare ima reke senpai de pat. Yadwana! Melihat kekuatan dan persenjataan musuh yang lebih kuat, Perang gerilya dengan masuk ke hutan. Bukanlah lari atau takut dari musuh. Tetapi, kita berperang dengan cara melakukan serangan. Lalu berlari dengan penuh perhitungan. Memanfaatkan persenjataan seadanya untuk menguras tenaga musuh. Tidak jarang Belanda begitu dekat dengan pasukanku. Dengan amunisi yang serba terbatas, pasukan, tentu ya. tidak gegabah untuk melawan. Hanya kebesaran Tuhan saya. yang menjadi kekuatan kami. Shh. Begini, pasukan. Tinggal tempat Ada pun Ya Aduh, oh, perang-perang, aduh Aduh, terima kasih ya. Saya jadi ngerepotin. Aduh, aduh, aduh. Aduh, aduh perang. Aduh. Sakit, Ceng? Ah, ya, iya, tuh sakit, dokter. Aduh, Ceng. Serempet peluru, lihat tuh. Aduh. Eh, hey. orang saya dipegang-pegang. Emangnya ubi? Lah persis sama ubi. ubi. Belanda, Belanda sedang menuju ke sini. Dari arah mana, Mus? Semua kono, keluar, keluar, semuanya keluar, keluar, keluar. Aman kan, Cina? Cepat, cepat. Mus, sembunyikan aja. Siap, Pak. Cepat, cepat, cepat. Kalian berdua jaga belakang. Adek, adek, adek, Sudirman verborgen. Di Dimana kalian sembunyikan Sudirman? Als Rai er Nitevorscheid komt, verbaran we jullie allemaal! Kalau tidak ada yang mengaku, kami bunuh kalian semua. Saya tidak tahu Tuhan Mana Saya sama sekali tidak tahu Tuhan Beras kita mana? Jok. Sepertinya beras kita tertinggal di kampung Duku Atas. Mustafa. Kusno, siap. siap. Kalian siap mengambil beras kita yang tertinggal? Siap. Siap. Ratai karung berasnya, Kapten. Hanya satu kilo saja. Tapi penting buat Pak D. Mohonih cincendor. dulu. Jenderal harus ganti pakaian. Koper mana? Jangan-jangan tertinggal juga. Coba kamu tanya ke Separjo. Siap. Jok. Yeah. Koper General ada. Pasti ini tertinggal di rumah dukun itu. Masih ada sisa obat-obatan dan pakaian. Kak, cak, kamu temani saya. Kita mengambil koper Pak yang tertinggal. Cak, kau ten. Gus, Gus, hmm. apa Mus? Kira-kira sampai kapan ya? Perang ini berakhir? Ya, enggak tahu Mus. No, Kamu ingin pulang? Saya kangen Kus. Kangen anak istri. Belum sempat pamitan. Belum berangkat perang. Ya udah. Kamu minta izin aja, sama General. Bilang mau pulang. Oh. Kamu aja duluan, Kus. Nanti saya ikutan. Gimana? Ya enggak mungkinlah. Kita mau izin pulang, sementara Jenderal sakit keras, pasti terus berperang perang. Tidak malu. ya oh, Yaudah, kita ikut perang, sampai perang ini benar-benar berakhir. Pak Dewi pernah bilang, lebih baik dipomak daripada tidak merdeka 100%. <tuk> ya, saya itu benar dengar tuh, ya wes ya ini Kayak itu. <tuk> kita ikut perang, sampai perang ini berakhir. Ayo, hey, Mamo! Tunggu ada pada dari mana, Gus? <laughs> ada di. ada di. Gus, Tunggu, Gus, Gus, tunggu, Gus, Gus, apa? Ini bukan Bapak mus, mus. Ayo kita lari sebelum Belanda yang lain datang. Yo, ya. ayo bis. Datang bis. Di sini dan itu di sana di atas gunung. Cepat juga kalian. Berarti mana mus? Alu berhasil tidak ada. Tentara Ju bisa marah nanti. Eh, Mus. Sampaikan kenapa berumuran darah. Belandi, Sertan. Belandi. Belandi mengadang kami di jalanan. Ini darah Belanda. Ini berada Belanda yang ditembak mati. Apa? Belanda? Iya. Siapa suruh lewat jalan setapak? Sudah tahu Belanda ada di mana-mana. Harusnya kalian masuk hutan. Menyelinap. Ngerti kalian? Ya. Lapor. Belanda sudah dekat, Kapten. Komar! kaceng mana dia ya kita lah mungkin enggak sebelah kandangku Kar, Yo, padahal lho padahal kami lho Beberapa kali Kita dihujani peluru dan bom-bom Belanda Beberapa kali pula Kita selamat Dan terhindar dari maut Ini artinya Kekuatan senjata Bukan lagi yang utama. Perang bukan lagi melawan penjajah semata. Tetapi melawan kejahatan. Saya yakin... Dengan izin Allah... Meski kita terbatas peluru... Senjata... Meski kita kedinginan seperti sekarang, kelaparan, tapi kita mempunyai niat yang mulia, niat yang akan memenangkan peperangan ini. Ini bukan lagi soal keadaan diri, tapi ini soal perjuangan demi rakyat. ...rakyat dan negara yang kita cintai... ...jika di antara kalian ada yang tak sanggup lagi... ...melanjutkan perjuangan ini bersama saya... ...dan ingin pulang... ...silahkan... ...kalian saya izinkan pulang... ...tak perlu sungkan... ...saya tahu... Kalian rindu dengan orang yang kalian cintai? Jenderal. Bismu. Siap. Tidak, Jenderal. Saya sudah tidak punya keluarga. Saya ingin terus bersama Jenderal. Lebih baik saya mati. Daripada harus pulang dengan keadaan yang lebih sehat dibanding Jendral. Jadi saya dan teman-teman akan terus berjuang. Mereka! Mereka! Mereka! Mereka! Mereka! Masuk sepotong singkong atau apapun enggak ada, Tungus. Cuma cagung kering. Cagung kering, Untung mana? Nah, tunggu aku Kar, coba kamu cari. yo aku tak sekalian nunggu. di gedung tadi ketilang ya Ke blaja, ke blaja, ke blaja. Tidak ada. Kita telah terkepung jenderal. Semuanya tenang. 看着啊 oh no. Klei, mana Panglima? Ini dia orangnya Tuan. Panglima Sudirman. Kiai bukan Panglima. Mereka semua ini tentara Mereka ini sedang menyamar. Ah, Klei, salah orang. Mana mungkin Panglima seperti ini? Ini Jenderal Sudirman. Ini Sudirman. Mereka ini santri. Klei, yang ini tidak sepetius. Cari sudah di mana-mana. Tuan? Ini Sudirman. Aje. Ah, Yang ditempat Loh, kenapa kutangkan? Dia mata-mata kan? Pak Dirman Apa pak? Telepon kabar ya pak? Paling setelipon, bapak Ini jengkel Alhamdulillah. Niatan Pak, kami ini ingin menyumbang untuk perjuangan. Sekedarnya Pak bisa istirahat di kubuk kami ini. monggo, Pak, Unggul. Matur suwun Pak. Bapak. Dan yang lain sudah cukup menderita karena pecah klik. Kami tidak mau nambah penderitaan itu, Pak. Matur suwun. Ayo semua pikiran. adil rasanya saya makan enak minum enak di sini terbayang Sudirman di hutan sana saya telah janji setiap orang itu mempunyai cara yang berbeda-beda dalam memperjuangkan bangsa Yang mungkin memang sudah sepantasnya Dirman di sana berjuang demi rakyat. Bersama dengan anak buahnya. Dan kita berjuang dari sini. Di meja perundingan. Saya pernah pidato akan pergi ke hutan Sumatera untuk memimpin perang. Bila Belanda menolak perdamaian. Bagaimanapun juga itu janji kepada rakyat. Saya pun mengingkarinya. Dalam pidato saya, di depan Dirman, saya bilang, kalau setelah agresi militer satu, akan ada penyerangan lain dari Belanda, saya sendiri, yang akan memimpin Gerilya. Nah, bulan yang lalu... di hadapan Sri Sultan, saya bicara hal yang sama. Bukan cuma Hatta. Saya pun mengingkari janji saya. Sekarang kita hanya bisa berdoa. Semoga Allah melindungi kita semua. Iya, Pak. Monggo. Sugeng rawo. Sugeng rawo, Bapak. -Bapak. Sugeng rawo, Pak Dirman. Sugeng rawo, Pak Dirman. Semoga kubuk kami yang reot ini bisa jadi tempat yang lebih aman. Monggo. Kami senang sekali bisa membantu perjuangan ini, Pak. Dih. Monggo. Matur suwun. Sami-sami, Pak Irman. bapak-bapak menggos. Pinara, pinara. Bapak-bapak boleh di mana saja, silakan. Menggos, um, hmm? menggos, menggos. Ini silakan dijahar Seadanya yeah. makanan kampung, Pak Irman. Menggos baik. Sekian, Akun. Matur suwun, Pak. Noli. kita harus merahasiakan keberadaan kita karena tempat ini akan jadi markas kriya kita Nuli siap Jenderal Sobo ini memang bagaikan lipatan bumi banyak sekali lembah dan juga jurang. Saya yakin Belanda pasti sangat sulit sekali menjangkau daerah ini. oleh kesukaanmu. Bisa saja, Jenderal. Terima kasih. karena kolokno Tan mear dan pengikutnya behas ditangkap. Ceng, kita di sini, Alhamdulillah baik, Mas Gus. Hmm. Jadi saya dengar dari warga-warga hmm. ada rombongan tentara yang menetap di Sobo dan saya kemari dan ternyata kalian semua ada di sini. Alhamdulillah, tidak mungkin, di dilondol. Apa? Digondol. Gondol. Gondol. gondol. Tidak. Kapten, ini anggota yang saya ceritakan kemarin. Ia dikirim ke sini untuk membantu kapten. Ia anak lurah Pakis, pemilik rumah ini. Sampai jenangmu. Roto, Pak. Roto, Suwarno. Salahmu apa? Saya kabur dari pertempuran, Pak, dan pulang ke sini. Umurmu Piro, Roto? 17 tahun, Pak. Lebih sedikit. Berarti kamu tahu jalan di sekitar nawangan? Tahu dan hafal, Pak. Ya sudah, kamu nanti saya tugaskan sebagai penunjuk jalan antar pasukan ke Yogyakarta. Siapa, Datuk. Sungguh, Pak Adik. Dalam, Pak Adik. Tolong panggilkan Hanum. Siapa, Pak Adik? Noli. Coba kamu menyusup ke Yogyakarta. Pantau situasinya seperti apa sekarang. Dan ini ada surat. Tolong diberikan kepada Sri Sultan. Surat ini terkait serangan umum Loli. Sesuai saran Sultan... Kita akan menyerang kota pada siang hari, tepatnya di depan hidung para delegasi KTN itu. Siap laksanakan jenderal. Anum, pripun mas, sampean nih balik Numb. Mas. Tolong berikan surat ini ke Mbak Yum. Ya Mas, Mas. Nengotan, Mas. Kalau tak pamit, rumiin. Terus sama-sama nih. Awal-awal kan, sih. tahun mana? bakalan aman. Kami, panganan berlimpah. bicara terjamin. jamin. Pak Hanaman, dok, dok. Huh? Pak Hanbe Mukar, kan? Ngomong. Pak Hanbe Mukar. Bagain. Ini kusah kita bahagia bagus, kan? Kenapa, dok? Pak Hanbe ini anjar. Ya, Penting. dok. Ini rumahnya tetap baik. Ayo, sekarang yang saya sampaikan ini. si, si. Mus, mus, mus. Nom, Anom. makin gagah yo, gagah. Anom. Ayo. Yo. Si. Cerdas pencantara. Ya, aku ngerasa lemes iki, Kang. Tadi malam ora iso turu. Rotor. Siap, Kapten. Cukup menemani kita sampai di sini. Yo, saya sudah tahu jalan menuju Jogja Sekarang, saya perintahkan kamu menuju ke markas Letkol Suwati untuk meminta bantuan. Siap, Kom. Siap, Kapten. Perjalanan dua hari dua malam. Berani? Berani enggak? Siap berani, Kapten. Kalau kamu enggak berani, saya akan perintahkan Karsani untuk menemani kamu. Tidak usah, Kapten. Saya berani. Ya sudah. Nanti kita berjumpa lagi di Sobo. Sekarang kamu bisa lewat sana. Siap, Kapten. Hati-hati, yuk. Siap. Yang lain, kita harus tetap bergerak. Pasukan, ikuti saya. Siap. hati Mas. Gue oh, tenang lagi. Wih, hati-hati. Ya. Mau ketemu di Sobo, yuk. Iya, ya, kan? Lum Iya, Kar. Gimana, Dok? Masih kuat? Masih. Masih sih? Cepat -cepat sampai <guluh> bagus, jadu, ya. ya, ya. <coughs> <laughs> ya. ya Ayo. Anu Sepertinya Liga. tadi di belakang HP. jangan ngerti. Kenapa ngudi kok, Kapten? Iya, toh. Ya sudah, coba kamu susul Anum. Siap! Bukannya di belakang. Enggak tahu. Um. ini ngil padahal kok malah kecantongan di tuh Kijk, kijk, kijk. Willem, kijk eens wie we hier hebben. Het haasje sneuvelt vandaag. Kaptein, kaptein, kaptein. Onhoffel, onhoffel, kaptein. Sana isa 兄弟们。 yang hebat, Kar. Kami bangga punya kamu. Saya berjanji, Kar. Semoga 70 tahun lagi. Harapanmu akan tercapai. Selamat jalan, pahlawan. Penghormatan terakhir untuk Karzani. Hormat, gerak, tegak, gerak. Malaka telah tertangkap jenderal. Begitulah laporan yang Bisa saya sampaikan pak Saya kembali ke markas Jika ada berita lagi Segera sampaikan ke saya Shame on you. The U.S. Marshall Plan is a grant to help Holland's post-war recovery. It is not to fund this aggression. Using it to strengthen Dutch's grip on the Republic is a disgrace. The Republic is no longer your concern. The whole world will condemn you, mark my words. What they do with the grant is not my concern either. It's not even my job. Vanaf het begin was ik tegen het kabinet. Drees volgde constante resoluties van het Ministerie van Veiligheidszaken. Dat geeft de Republiek weer een mogelijkheid. Het komt door de Amerikaan die Amerikaan Kokren die vertelde de UN-Veiligheidsraad dat Nederland het geld van de Marshanpan gebruikt om de oorlog tegen de Republiek te financieren. Jij had Surigman moeten oppakken. Jij had deze oorlog moeten beëindigen. Dankzij jou zitten we in deze moeilijke situatie. Vergeet niet, jij hebt beloofd om deze Republiek binnen drie maanden terug te pakken. Als jij wat meer druk had uitgeoefend tegen de minister-president Drees en zijn kabinet, en onze koningin, dan had je ze kunnen overtuigen dat we onze pelotons niet zouden terugtrekken. En dat we deze oorlog niet zouden beëindigen. De republiek is overwonnen. Tegen wie strijden we nog? De overheid zit in het gevang. De gevechtstroepen zijn vernietigd. Slechts zijn er nog enkele veiligheidsstrijders die wij gaan elimineren. Het kabinet heeft geen bedoel. Zij weten niet hoe het er hier aan toe gaat in deze strijd. Wat is het nut van deze strijd de mensenlevens? Dat betekent dat ik wordt opgeoverd door het Koningshuis. Hoe is het nu mogelijk om de pelotons terug te trekken? Dat kan niet! Jij had deze oorlog moeten beëindigen! Je kan nog niet eens een ziek persoon oppakken! Er je maar één dag op slag wel doorgebracht, Hoe kun je dan weten hoe gevaarlijk en gewildadig het er is? Spoor, mijn vriend, vergeet me. Ik weet ook niet meer wat ik moet doen. De aanbevelingen van Roemrooyen zijn niet aan onze zijde. Ik heb al een brief gestuurd aan koningin Juliana. Ik zal mij terugtrekken als hoogste commissaris. Vervolg onze strijd als een ware ridder. alat Muhammad Hatta, sengaja didatangkan dari pengasingannya di Bangka ke Jakarta untuk melakukan perundingan lanjutan, mewakili Indonesia Mr. Rom, dan dari pihak Hindia Belanda, Tuan Van Royen. Selain itu, Sri Sultan Hamengkubuwono IX juga hadir dalam perundingan ini. Isi perundingan Rom Royen adalah satu: Pemerintah Indonesia akan mengeluarkan perintah penghentian perang gerilya. Dua, kedua pihak bekerja sama dalam hal mengembalikan perdamaian dan menjaga keamanan serta ketertiban. Demikian isi perdamaian yang... apa? Selanjutnya. Justru Belanda yang merusak negara kita yang damai dan merdeka ini menjadi medan perang. Sementara kita tetap berjuang. Sementara kita membuktikan bahwa angkatan perang Republik ini masih ada dan kuat. Dengan konyol pemerintah malah berunding Dengan berunding Sama saja mereka menyepakati bahwa negara kita ini tidak tertib Tidak aman Dan sudah jelas Mereka mengakui bahwa tentara nasional Hanyalah segerombolan tentara yang memegang senjata belakang Kita ini tentara, kita punya martabat. Kita tidak akan tinggal diam sampai kapanpun. Maaf, Pak. Kami diutus Bung Karno untuk menjemput Panglima. Pemerintah sudah kembali ke Jogja. Keadaan sudah normal, Pak. Siapa yang hendak memanggil saya? Orang yang berkhianat yang telah ditawan oleh Belanda. Atau justru PDR yang berjuang demi kemerdekaan? Melihat keputusan Rumroyen, Belanda hanya akan mundur 5 kilometer dari Yogyakarta. Sementara utusan kita di PBB memutuskan bahwa Yogyakarta harus dikosongkan. sungguh keputusan yang sangat rendah. Menurut saya, dengan kedudukan kita sekarang, kita lebih baik secara politik dan militer. Jadi kita tidak mempunyai alasan untuk berhenti berperang dan mengusir Belanda dari Indonesia. Sultan meminta saya pulang ke Yogyakarta. Pakde. kita harus terus perang. Saya dan pasukan akan tetap mendukung Bapak. Saya mempunyai tiga perenungan. Yang pertama, saya tidak percaya bahwa Belanda akan pergi begitu saja dari Yogyakarta. Ada kemungkinan bahwa Belanda akan menyerang Jogja untuk ketiga kalinya. Yang kedua, penyelesaian pertikaian antara Belanda dan Indonesia dengan perundingan. Selalu meremehkan status TNI. Dan yang ketiga. Bagaimana caranya kita gencatan senjata? Toh kita perang ya Tidak perang terbuka. Sudah jelas kita akan tetap berperang. Kedudukan kita sekarang sedang di atas angin. Yang dimiliki Republik saat ini hanyalah kita, tentara nasional yang bermartabat dan akan terus memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Banyak sekali pihak yang menghendaki kepulangan saya. Sungguh berat keputusan yang harus diambil. Kembali ke Jogja artinya menghentikan perang gerilya. Saya tidak menggubris mereka. Kecuali surat Sinuwon yang sangat saya cermati. ulang tiga Pasti. Terima kasih Bapak Saya serahkan pemerintah kepada pemerintahan sipil yang dipimpin oleh Soekarno dan Hatta. Izinkan saya untuk melanjutkan tugas sebagai tentara dan berkumpul kembali bersama keluarga.